Oke okay, halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar yang lagi-lagi sekarang gak ngomongin Gitar Kenapa? Karena sekarang gue lagi mau main Skull, The Hero Slayer Jadi kemarinan gue sempet uh, main di live stream Terus habis itu, ya ini sangat menarik sih gamenya juga ya Mengingatkan gue waktu zaman dulu, gue kecil, gue main Mega Man atau semacamnya ya Tipe-tipe arcade game 2D gitu Nah ini tuh menarik banget gamenya, gue sih langsung ketagihan jujur aja Ini gamenya gak bisa nge-save, jadi di sini ada 5 stage besar yang Gue belum nyampe stage 5, gue baru nyampe sampai stage dua setengah ibaratnya dan itu tuh selalu kalah di situ. Nah ini susah banget guys. Jadi nanti kita langsung main aja supaya kita lihat langsung ya kalian juga seberapa susah sih game ini anjing. Langsung press key. Oke okay guys, jadi kita sekarang udah masuk ke dalam gamenya. Jadi tadinya sih sebenarnya kita cuman sendiri di sini sama ada witch ya terus nanti muncul yang kita bisa bebasin nih teman-teman kita fox ada ogre yang two headed ogre di which ini kita bisa ningkatin skill skill kita secara permanen magic attack cooldown jadi kita nanti di sini tuh Karakternya namanya Skull, dia itu bisa ganti-ganti kepala dan nanti dia ganti-ganti apa ya, tipe menyerang gitu ya, tipe-tipe kelasnya juga dia berubah. Nanti dia bisa tiba-tiba bisa nyerang pakai physical damage, skill-skillnya juga berubah dan segala macem. Tapi ada yang tidak berubah ya, yang tidak berubah adalah skill-skill permanen yang ada di sebelah sini. Di sini gue udah masukin banyak apa namanya physical attack ya. Karena basic attack di sini sebenarnya lumayan, dan gue paling sering dapat yang tipenya physical attack dibanding magic attack. Oke. Okay nah di sini ada teman kita si rubah the fox hunter dia akan memberikan satu contoh kepala yang mana kita bisa pakai di sini gue nggak destroy gua akan pick up aja nah dia berubah tuh dan kita juga bisa berubah balik lagi seperti itu nah kalau yang si teman ogre ini adalah dia menurunkan item nanti di sini kita bisa pakai when hit creates an explosion deals damage physical jadi bisa kalian lihat di Scroll di sini ada 2 scale, cuma bisa dua scale Nanti ada item utama yang item aktif gitu Nah ini item yang tidak aktif, tapi nambah juga ke uh, status kita Jadi langsung aja kita ke permainannya Game nya seperti apa sih? Anjas? Oh, yes. <laughs> nah tipe permainannya sebenarnya kita disuruh pilih 2 2 ya kadang nanti ada yang satu doang sih Pintu untuk melanjutkan stage berikutnya Kalau misalnya pintunya kayak gini nih biasa ya, nggak ada apa-apanya nah, Tapi kalau ada peta harta karun kayak gini Ada itemnya yang nanti kita bisa ambil di penghujung stage di sini. Nah, banyak sekali musuhnya di sini. Kita pokok pukul pukulin saja. gua ada poison, jadi ada item gua mungkin yang ngabarin poison. Nah, gua bisa tele tele kalau pakai yang karakter default ini ya. Onjing onjing onjing. Oke. Terus di sini enaknya pas kita ngedes. Sebenarnya kita tuh bisa nggak kena damage pas lagi ngedes. Ups, kita ganti jadi yang ini Wow, nah. oh, ngeluarin bom juga dia <laughs> Nah ini itemnya Increase magic attack 55% for 3 second when hit Masalahnya, gue belum ada sekali yang ngeluarin magic damage Paling ini, si sekali biasanya Wow, oh, itu skillnya tuh ya Nah, ada pintu lagi. Nah, pintu yang ini tuh bisa dapat tengkorak. Kita coba kita lihat tengkoraknya apa ya. Wow. Nah. Uh. jadi ini permainan yang sangat membutuhkan kecepatan tangan dan refleks. Sama pengetahuan tentang damage musuh sih. Gimana cara musuh tuh ngedamage. Dari itu nanti kita tahu dan semakin dari. Karena di sini waduh, guys, darahnya tuh sangat irit. Pelit banget darahnya Oh ini juga nih ada physical damage sama ininya Kita ganti ini ya Atau enggak juga ya Biasanya kita bisa bikin ini tuh jadi tulang Di sebelah kanan bawah Nambah ya tulangnya jadi 5 Biar nge-upgrade tulang yang sekarang kita udah punya Ah oh fuck uh, Nyaris Aduh jika Baru loncat gua Oh, pas banget pas tele ada inian ya, aja Duri Nah Ada Sarlion sirkuit Ya, nah, gue gak terlalu perlu sih sebenarnya ini Ya, gua destroy aja Ups oh, Ada yang gede tuh bisa buat menghindar juga teleport kita jadi gue di sini pakai yang LT itu left trigger atau L 2 kalau di PS buat ngelarin RT itu R 2 buat teleport anjas buat menghindar atau buat maju itu bisa dipakai Nah, ini yang kalau yang warna ungu itu kayak checkpointnya gitu, lu bisa isi darah dari gold yang lu beli, eh yang lu pakai. Oh kita, kita tetap dikasih Sarleon Circuit ya, udahlah pakai aja lah. Toh dikasih ya bukan beli. Nah nanti dia juga bisa beli item. Masalahnya gue duitnya nggak ada karena dikit tadi tuh yang di stage sebelumnya ya dapat duitnya. Apa-apa. Nah, biasanya sini kita lawan mini boss yang kecil gitu. Ini masih mini boss loh ya, belum bos aja. Tipenya dia kayak TB-TB gitu. Oh anjing. Aduh. Aduh, gua udah loncat anjing telat. Nah, kalau Des juga nggak kena damage tuh. Untungnya gua pas damage. Aduh, nggak kena. Ngahil dia lagi aja. Oh, bagusan ini, ini gue damage-nya terus-terusan aja. Ayo. Wow. Oh, aduh. aduh. Bangsat. Oops. Nah beres dapat darah diket lumayan Waduh pilihan yang sulit nih Hmm apa ya Kayak gue ganti yang ini jadi werewolf Karena ini werewolf tipenya cepet guys Gue udah pernah cobain dan ini enak banget Sayang sih gue dapetnya Ini is not a good run lah buat gua di pertama-tama kayak game Kita rubah werewolf werewolfnya menjadi level 2 langsung Karena kita punya cukup Anjas jadi lebih sakit guys Karena kita punya cukup bone tadi ya bahannya Cuma naikinnya dengan 10 bone aja Uh, Wuh oh, Jauh banget anjir Oh. Mampus tapi Wah oh, jauh banget jauh banget Oi. Buset Karena level 2 Gue pernah main werewolf yang level 1 guys nggak sejauh ini aja Ini si vex gue destroy aja gak apa-apa Jadi kita bisa upgrade terus nanti Kalau ketemu si laba-laba Soalnya di teman kita yang buat nge-upgrade Oh, wow. Nice Pokoknya tips dari game ini adalah menghafalkan... Aduh! Tipe serangan musuh. Atau gerakan musuh gitu ya. Supaya bisa menghindar dan luar uh, bisa survive. Wah... Darah gua nih sih, darah gua sih. Tapi attack speed, fisikal nih lumayan banget nih. Abis ini gua lawan bos gede lagi. Gak lah, gua restore HP aja lah. Hmm item gue butuh item gue udah gak betul terlalu tekor buat lawan bos ini gue butuh item sekarang oh jadi nggak kena damage -nya. Lincah sekali. Aduh, kenapa magic damage semua sih? Ini aduh, aduh, jatuh, jatuh. Uh, menarik, menarik, enak banget ya. Gue pertama kali mainin ini sih waktu di live stream Gila gue mati terus di bagian ini Bahkan belum ke bos aja Sekarang sih udah lancar Nah ini nih lawan bus Bus pertamanya pohon Pohon besar Namanya Ygedrasil Huh Aduh, kena oh, aduh Ah, fuck Aduh, gak kena Oh, salah Harus di tengah kepala aja Ah, fuck nyaris. Ah fuck, kena lagi anjing. Ah gila gila. Gue nggak ganti karena ini enak banget cuy. Ah fuck, sakit banget. Aduh. tiga tinggal wah sekali damage lagi gue mati deh kayaknya, gue kayaknya mati deh uh uh uh uh nyaris uh nyaris nyaris Wah kelar akhirnya Nice Nice Ini adalah bos pertama ya Yang dimana gue udah lewatin berapa kali gak tahu anjing Gimana bos kedua Darah gue masih segini lagi Udah segini ya, Ini bisa nambah lagi sih darahnya Oh increase attack speed Kita Coba Ya belum berasa sih Nah ini adalah stage kedua Ya anjing kalau mau naikin lagi berapa? Wah 30 anjing Berapa abon yang gua harus dapet? Oh ini udah tipe yang baru nih Dari yang si gendut gede anjing Wah kena dong Wadah f**k Aduh yang kayak ginian yang malas nih Oh, ada tiga Lu yang bener aja, Bos. Ah, kalau gue loncat lagi kena tuh. What the fuck, oh bisa ngilang bisa gak kena oh shit darah gue 7 oh nggak ada darah lagi drop anjing ya matinya gara-gara ginian anjing anjing sekali lagi lah terakhir ya sekali lagi dari awal lagi guys ya jangan bingung makanya kenapa gue pusing anjing macamnya hmm apa yang gue perlu tambahin ya magic attack sama physical attack semua gue tambahin dulu lah anjing apa tuh, physical attack sih harusnya ini? Nah, bagus, cocok sama yang gue pakai sekarang. Let's go, kita main cepet aja, guys. Ya, sore kalau gue nggak banyak ngomong. Ayo, ah, nah, ganggu aja yang ini. Nah, kalau dikeluarin itu eh kalau dihancurin itu nanti kita dapat buff. Jadi jangan lupa hancurin ya totemnya. Oh anjing, jadi kena. Aduh, kena dong. Kena 14 damage percuma anjir Gue hitung-hitungan nih, sorry banget sekarang Oh, text speed nambah Nice Ah, uh, gue item aja deh Oh, gee. Oh, wait, wait, wait. Ampun, ampun, sabar. Nah, karena dapat uh, ancurin totem tadi, tuh kita dapat barrier shield item. Please, magic attack anjing selalu nggak pas ya? Emang oke hoki hokian juga sih. Wah, apa ini rider? Coba kita coba. Ini jadi jadi rider. Coba kita lihat skill apa. Oh, naik motor anjing. <laughs> ya ya, ini apa nih? Ah, skill gitu doang lah ya. Kita lihat dia tipe magicnya apa sih? Physical damage, health nya physical damage, 2 physical damage, satu magic damage. Hmm, ya gue butuh ini aja deh. Tambahan magic damage. Tiba-tiba ada petir. Ini lawan mini boss yang baru ya, beda ya. Mini bossnya kok salah ada 6 Oh, uh, gue motorin lo anjing. <laughs> Darahnya langsung segitu aja. Wah, hampir kena. apa-apa, 6 damage mah, gak apa-apa Mantap Increase max HP Increase damage, uh, max HP aja Ya, sekarang kita nggak bisa upgrade apa-apa karena gue nggak ngambil bone, jadi nggak apa-apa Wuuu, oh, naik motor Bisa loncat naik motornya, wuuu Anjing mana nih oke okay, sini mantap banget eh nggak pernah <gir> dia juga kena loncat tuh Gua ter wah gua ini in anjing gua motorin lu semua. Wuh. Nice. So. Oh di atas. Siap. Tengkorak atau biasa? Biasa tuh apa ya? Gua sebenarnya jarang ngambil biasa sih. Kayaknya duit doang deh coba ya. Motor, anjing Mantap motor, petir, gue gak ngerti lagi dah Nah, uh, duit gue 2.000, gue bisa beli item nih Masih ada slot banyak banget ya untuk item Increase magic damage Increase attack speed 9 ribu eh, masih cukup ini mah sama movement speed juga nambah ini sama ini. Wih. Wah, gua bisa lebih sering ngedas sekarang. Anjing tetap kena. Wah. Terlalu anjing sepertinya yang gue punya ini ya Duit dulu atau item ya Item lah sekarang, gue lagi butuh item Motor aja udahlah, biar cepet Yuk Oh, gue berubah dulu, Isan Lebih lemah ya Let's go another item. When double jumping drop the box that feels physical damage. This what I'm talking about. This what I'm talking about. Nah, itu tuh bom-bom itu. Lagi-lagi lawan pohon tua ya generasi Anjing gak kelihatan. Wow, wow, wow! Nah, gue naik motor ayo nih. Sini lo, anjing cepet banget. Kalau yang sekarang, anjing <laughs> aduh, darah gue masih banyak lagi. Oh shit, kena Ayo bos, let's go Nah, nice, kena Yuk Gila, bahkan gue belum pakai motor-motoran gue anjing. Baru sekali deh. Oke okay, balik lagi dapat ini magic attack Siap eh tunggu tunggu tunggu max hp magic attack max hp magic attack hmm kayak gue tetap nyari magic attack deh <laughs> Sorry banget gue dem buff gue tuh banyak banget tuh mungkin damage semua anjir di sini kurangnya tuh gak ada penjelasan deh kayaknya kita ada buff apa aja. Mungkin itu kali ya, yang di kiri, kali ya. Cuman, gua kurang terlalu ngebaca itu apa. Oh, ini nih, ada tulisannya bentar ya. Kalau sprint attack speed, number, Oh kalau tiga. Oke, okay, siap ya. Kira-kira begitulah. Oke, okay, sini gua mau coba ambil duit dulu di sini. Tenang tenang Masih bisa Masih bisa Wah masih ada Lebih tebel dong sekarang Dua orang ini sekarang Anjir kampus Kayaknya Gue mau item kena petir dari sini anjing mampus banyak banget mati lo semua oh ada lagi mampus ada lagi di atas ya dari tadi ternyata di atas anjing kayak gue harus matiin yang atas dulu deh Lo Oh, muncul mulu kayaknya nih. Mana nih? Oh, udah, udah kelar. Item? Increase critical crit range. Oke, okay, siap. Gua gua harus ngisi darah sih fix, ngisi darah. Hmm, wah ini menarik asasin dagger yang ini menarik. Aduh krisis fisik Hai. pilihannya bikin galau anjing. Ini aja deh. Let's go. Motor aja lah gue nggak mau lama di sini. ayo Eh tadi kayak ada darah deh. Ah ini darah deh. lumayan. di bawah masih ada yang belum mati, oke? Okay. Wah tebelnya, tebel kali, tebel kali. Mantap, yuk kita percepat saja. Motor, ranjing. nice wah ini aku harus hancurin dulu totemnya soalnya kalau nggak dihancurin musuh yang dapat bakat anjing gua nggak lihat oke okay. Oh masih ada oke okay. kelar harusnya nice Mini boss, nah mini boss sini lawan dua orang anjing. Ah, gue langsung aja lah. Oopsi, wah, anjing. Oh, shoot, shoot, shoot, shoot, wah, mati gue fix. Allihir padahal udah imba banget gua anjing Ya sudah seperti inilah game game-nya guys. I'm done, I'm done, I'm done. <laughs> Oke, oh yes, jadi segini dulu konten dari gua. Ini Skull Hero Slayer recommended buat dimainin juga. Silakan nanti kasih tahu ke gua juga kalian main apa enggak ya. Boleh di DM IG atau apa silahkan Oke okay guys, go Wirman, keep rocking headbanging Cabut dulu pamit undur diri. explain forever. Jangan lupa beli SK enom official sekarang lagi ada diskon. Boom. Pisal.